Okay, welcome back to my channel Baiklah kita kali ini akan bahas Mengenai hal top penyuluhan Di perbengkelan atau workshop Oke okay, jadi Kalau secara teknik Atau ilmu industri Workshop itu posisinya ada di mana Ya bagiannya itu Biasanya ada di maintenance ya Maintenance execution Jadi bagaimana nih kita bisa Merawat suatu industri Misalnya industri oil, minyak dan gas Ataupun otomotif dan perbengkelan lainnya atau transportasi ya Nah ini menjadi tetap terawat dan ketika ada kerusakan bisa diperbaiki Nah tentunya kita dalam pembicaraan penyuluhan kesehatan tidak akan mengupas secara detil nih bagaimana ilmu-ilmu teknik dari aspek fisika maupun kimianya namun bagaimana dampaknya terhadap kesehatan nih terhadap komponen-komponen yang dipakai saat Bekerja di bengkel atau workshop ini. Nah, sebelum kita mengidentifikasi atau menentukan topik penyuluhan, kita akan berada pada tahap di mana adanya assessment risiko kesehatan atau health risk assessment. Nah, di sini akan ada pengukuran, lalu pencatatan, dan lalu di Ya, bagaimana data-data yang terdapat di lingkungan perbengkelan tadi yang dapat menjadi risiko gangguan kesehatan baik penyakit akibat kerja maupun hazard-hazard hazard tertentu yang dapat merugikan seorang pekerja ya. Nah, kalau dari HRA atau hazard assessment tadi didapatkan data, biasanya itu nanti kalau kita ketahui kan di bengkel ini banyak alat-alat yang misalnya bergetar ya seperti gerinda lalu untuk bor ya mem memperbaiki baut. Nah ini alat, alat seperti ini tentunya dia memiliki suatu getaran ya. Nah jadi hazard getaran atau hazard fisika ini ini dapat uh, kita prioritaskan menjadi ciri khas dari uh, perbengkelan di mana hazard yang timbul di perbengkelan lain uh, dapat merugikan aspek neurosensoris ya, atau tangan. Nah, dari getar, getaran yang timbul dari bor atau grinder tadi juga dapat mengganggu telinga Nah, jadi dari telinga maupun neuromuskuloskeletal skeletal Ini dapat menjadi hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim perusahaan Bagaimana kalau dari telinga misalnya hearing conservation program atau kalau dari... Getaran ya Ada musculoskeletal order ini Dimana ada fasilitas ke Kesehatan ya Kuratif maupun preventif ya. Salah satunya malah Untuk yang preventif ini Malah penyelolaan ini Bagaimana cara memegang yang tepat Tepat dosis Lama memegang Maupun cara sudutnya Biomekanikanya Itu harus kita teliti lagi Lalu jangan lupa alat pelindung diri Misalnya sarung tangan ya yang dapat mengurangi besaran getaran yang akan mempengaruhi sistem saraf, otot dan tulang kita. Nah, salah satu penyakit yang dapat muncul adalah carpal tunnel syndrome kalau di tangannya, di nanti akan terasa seperti gejala-gejala kram, ya. Nah, ini nantinya memang akan sulit kita identifikasi secara secara cepat jika tidak dilakukan medical check up. Nah, oleh karena itu bagi pekerja pekerja perbengkelan workshop yang belum melaksanakan MCU rutin segera. Ayo kita periksa. Boleh nanti di poli pekerja ataupun jika di waktunya belum pas nanti bisa booking terlebih dahulu ya. Nanti kita dapat lebih teliti lagi tuh dari medical check up. Kita periksa lagi dari pemeriksaan fisik eh, ada intestinal test, palen test, maupun sampai ke penunjangnya misalnya dari kadar gula darah ataupun asam urat yang dominan untuk menjadi penyebab gangguan otot dan rangka nah jangan lupa juga untuk asupan makanan nih ya harus diatur juga bagaimana jangan kalau asam urat tadi nih jangan tinggi yang kandungan purin ya seperti jeroan ataupun kacang-kacangan itu harus diatur bagaimana jangan terlalu berlebihan nanti mungkin koordinasi dengan tim aset atau tim pe, pemilik tender e, catering ya dari perusahaan masing-masing nah e, untuk pola makan juga harus dihindari yang tinggi lemak ya eh, dan tinggi karbohidrat. Karena beberapa analisis di bengkel ketika misalnya terutama sedang jobnya lagi berkurang nih, lagi tidak ramai, biasanya kan hidup lebih sedentary, ya lebih malas-malasan. Nah, oleh karena itu perusahaan akan ada program namanya corporate wellness. Jadi, dari corporate wellness ini sudah ada acara-acara agenda olahraga yang dirangkai secara menarik dan kreatif dan tentunya ada hadiah biar bisa meningkatkan motivasi dan semangat baik secara individu maupun tim untuk tetap menjaga kebugaran di saat bekerja di bengkel khususnya atau workshop di maintenance executionnya nah jadi kalau kita sudah tadi sehat nih secara fisik dan jangan lupa secara mental nah kalau secara mental dengan kejenuhan, kemonotonan yang terdapat di bengkel, kita lebih dominan menghadapi benda-benda mati, seperti alat-alat bor tadi, kemudian alat, alat berat, nah, jangan sampai kita mengalami kejenuhan nih jadi, usahakan ada hobi, ataupun seperti misalnya musik, ya, klub musik atau mungkin organisasi nih, di luar waktu kerja misalnya ikut organisasi keagamaan, jadi, dimana Ketika kita ada kejenuhan Saat menghadapi kemonotonan Tempat kerja, kita akan Kembali semangat dan tetap produktif Sehingga selalu fit to work ya. Jadi, kalau dengan fit to work Maka perusahaan Akan dapat meningkatkan produktivitas Industri Sehingga ekonomi kita bangkit Tetap pulih dan negara kita Stabil, Indonesia maju Terima kasih Tapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh